kembali untuk mengetahui acara turun saya saya terima kasih kepada Kuali Besta apas kita berkumpul bersama yang saya hormati Bapak Bapak saya sesepuh Kegiatan saya hormati. Terima kasih untuk semuanya yang mempersiapkan waktu. Nah, uh, langsung saja ke bapak ketua. Mungkin ada beberapa kata yang perlu disampaikan dalam kegiatan kegiatan hari. Jadi, uh, untuk kesihatan itu, saya terpedali, saya mengucapkan kepada semua uh, Selamat selama selama Jadi, peningin ini, peningin ini adalah Jadi dari tempat ini, kepada kita semua, ada adik yang baru datang dari kampung Jadi dari tempat ini, uh, saya juga mengucap syukur kepada uh, penelitian yang sudah uh, membuka turnamen ini dengan baik Jadi Walaupun turnamen ini dalam skala kecil, jadi saya mohon tetap menjaga uh, sportivitas Jadi tetap hati-hati uh, uh, dalam bermain, dalam artian uh, Ini bukan sesuatu yang harus uh, berjasa pada cek Jadi memang orang, orang itu ya kita harus fisik tapi uh, karena saya pikir kita semua adalah orang-orang yang bekerja Atau yang kuliah, jadi mohon untuk tetap uh, sportif Oke, okay, dari tempat ini saya mengucapkan selamat bertanding secara resmi dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Turnamen internal Iksan 2022 saya nyatakan duga. Uh, baik, uh, terima kasih kepada Pak uh, Ketua Uksan dan Kepah Terima kasih Sudah berhubungan beberapa Hal dalam Kegiatan teman kita pada hari ini Kalau tidak salah Saya dapat disemukan tadi bapak, bapak ketua telah menyampaikan bahwa Itu penting sportivitas Dan tentu Dalam kegiatan ini Biar menjadikan Kita semua Ketua harus tertib Dalam setiap kegiatan kita khususnya pada turnamen tadi kita akan hari ini. dan yang berikut, uh, saya panggil untuk mewakili Soso Prima kita uh, kepada orang tua sekalian saya persilakan Putsal antara Kordes, intinya cuma satu. Ini adalah uh, acara persaudaraan, ya? acara persaudaraan. Dan di sini letaknya kita itu untuk menggali seberapa banyak sih keluarga uh, kita yang ada di Bali. Dan ini bagus, kedepannya kita akan menanggung bersama lain. Ini tentu. Ya. Kalau sudah kenal, sudah sayang bahwa inilah uh, ketua kita, saudara-saudara kita yang ada di Bali. Tidak ada kata lain dari saya, main layan tapi supaya kami sebagai orang tua, penonton, dengan bangga, punya pemain yang baik, dan menjunjung provitas. Tengok ya, sedikit, udahlah kita maaf, ya. nggak usah uh, meget-meget asyik. Terima kasih, deh. Sekiranya itu, atau di atman, atau di olahraga, ya. Sekian dan terima kasih. Uh, baik, uh, saya ucapkan terima kasih kepada Renjual FIAS. Uh, mungkin uh, banyaknya -banyak saya yang belum tahu, krentoflas adalah salah satu sesepuh Islam kami kita. Dan kebetulan krentoflas dari Kordes, <tik> uh, baik, uh, terima kasih, keren sudah menyampaikan beberapa hal mengenai kegiatan kita pada hari ini. Uh, selanjutnya saya persilakan ke ketua panitia kita. Kmd selamat siang selamat pagi selamat sore negara boleh mau lakukan ini tanggung jawabku itu koleg saya Andrei Simo jadi terima kasih dan hadiran di kelas dan mungkin tidak banyak dari saya. Sekarang perjalanan dari Pak Ketua, dari Grand 2 Prans, mewakili sesepuh, uh, Satu saja dari saya, mainlah dengan baik, tunjukkan sportivitas. Ya kurang lebih kita ini memang belum zaman bola, kita baru belajar. Tapi yang paling penting nomor satu itu sportivitas. Kita latih dari keluarga kecil, nanti kita bisa bawa ke mana-mana. Dan nama baik kita yang perlu kita jaga dan sekedar, bukan sekedar sih informasi karena kita nggak pakai pasif dari luar ya jadi saya harap ACKE yang bisa mimpi pertandingan itu bisa kita kasih kesempatan misalnya tim A, B yang main pasif dari C atau D begitu juga yang lapangan sebelah sepakat ya dan, apalagi mungkin ada yang lupa, untuk skin atau perlengkapan pemain ya, karena kita masih amat, amatiran, tentunya ya hati-hati juga. Karena kalau salah satu cedera resikonya ke kita semua. Sepakar ya TKI, itu saja dari saya, terima kasih dan semua berpenting untuk kita semua. Saya kebatasan ke ke, ke tadi menyampaikan beberapa hal yang mengenai tujuan uh, kita pada hari ini. Uh, selanjutnya saya ke Bapak Yatnah mungkin ada yang perlu disampaikan. ایک Semuanya terima kasih kita dan Atas nama Bapak Bersama Pakai, Suami, warga Semangat Bapak Mesir, dan, musik, dan kota, Melakukan kegiatan di tempat ini. Tuhan, cuci rasa, dan menjaga rasanya Hingga dalam bentuk ini Bisa dalam di dalam kedamaian Dengan tersebarang yang tidak berlari ke dalam Tuhan, Kedepannya di dalam pertandingan ini tidak ada kesalahan apapun yang terjadi pada pemain. Janganlah katakan lagi, janganlah menurunkan, diharapkan bisa.